Sang Yong Torres, FX debut di Seoul Mobility Show 2023.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 yang memulai debutnya di Seoul Mobility Show 2023 pada tanggal 30 Maret lalu. Torres EVX yang sebelumnya dikenal dengan nama U100 merupakan perpaduan antara EV, Electric Vehicle dan X, Extreme yang tentunya lebih menonjolkan sifat off-road mobil ini. Dari luar, Torres FX terlihat berbeda bila dibandingkan dengan varian bahan bakar konvensional. FX didesain ulang menjadi lebih modern dan menampilkan karakteristik tangguh pada mobil SUV EV. Untuk lampu depan, Sangyong Torres FX hadir dengan LED DRL yang lebih ramping dan ubahan grill yang membedakannya dari varian lain. Beralih ke interior, Sangyong memperbaruinya dengan memasang dua layar baru dan menambahkan elemen kayu pada dashboard. Sangyong mengatakan dashboard baru meningkatkan visibilitas secara keseluruhan. Sangyong tidak memberikan bocoran terkait detail teknis mesin Torres FX. Namun, SUV tersebut dipasang pada platform yang sama dengan model Korando Emotion yang lebih kecil. Torres FX kemungkinan akan dilengkapi dengan motor listrik tunggal yang dipasang di depan yang menghasilkan tenaga 140 kW atau 190 tenaga kuda, dan baterai 61,5 jam yang bisa dipacu hingga 340 km. Torres EVX adalah salah satu dari 16 mobil listrik yang akan ditampilkan Sangyong Motor di Seoul. Sebagai informasi lebih lanjut, Sangyong Motor akan segera berganti nama menjadi KG Mobility. Bahkan, logo Sangyong tidak disematkan di eksterior Torres EVX karena pabrikannya mengganti nama. Namun, logo Sangyong tetap ada di setir. Demikian sekilas info Sang Yong Torres FX akan debut di Seoul Mobility Show 2023. Untuk review detail lengkapnya akan kita bahas pada video berikutnya. Salam car 2 Channel